Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya di channelan tutorial ya RDP pre, ya, PPS pre, ya, SSH pre, VPN pre, semuanya yang pre pre kita bahas di sini teman-teman ya oke kita lanjutkan langsung ke tutorialnya biar nggak terlalu lama ya karena tutorial ini ya cukup lama ini karena saya udah login teman-teman ya ini keluar dulu aja <tuh> Ini keluar dulu teman-teman kita login ya kita login di sini di AWS langsung ya di servernya oke e, langsung aja di sini kita ketikan captanya teman-teman ya mungkin terlalu lama nanti videonya mungkin ada dipotong ya ketika ini kan akun baru nih biasanya ini lama ya nunggu verifikasinya ya oke kita login untuk password kalau nggak salah yang ini deh karena kebanyakan password ya kebanyakan akun ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa selama masih bisa, silahkan aja teman-teman ya. Nah, di sini ada layanan seperti ini teman-teman ya, kita masuk ke virtual aja langsung. Kita masuk ke virtual dan di sini ke dashboard ya. Nah, di sini karena saya akunnya free ya. Kita centang di sini yang free-nya. Nah, di sini tersedia untuk yang free nah ini ada banyak ya dari Amazon Linux, Linux ya Windows, Windows yang saya pilih RDP sekarang itu saya mau di Win, Microsoft Windows Server 2019. Ya. Oke kita select aja yang ini yang Windows Server. Nah di sini tergantung kebutuhan teman-teman ya ini di sini ada uh, saya uh, 12 bulan ya uh, 12 bulan. Nah, di sini satu CPU tapi kurang nyaman sepertinya ya kalau satu CPU saya coba yang medium aja teman-teman ya yang medium nah yang ini kayaknya ini cukup cukup lah untuk kita browser, browser ya atau yang 8 2 CPU RAM nya 8 bisa aja teman-teman ya Oke kita coba-coba aja, tapi yang lebih ini aja, ini yes, support IP6-nya yes, network, oke, okay. sampai T3 ya, ini setelahnya uh, 48, nah yang kita butuhkan itu yang mana gitu kan teman-teman ya, RAM-nya itu mau yang 8GB atau 4GB ya, ini yang medium aja deh, ya yang ini aja nggak apa teman-teman ya. Lalu kita review, lalu kita review, ini 2 CPU kita review, law, oke. Okay. Dan di sini uh, kita review lagi, ya yeah, karena udah betul kita la launch. Nah di sini teman-teman kita membuat password ya password untuk untuk login ya nanti kita login ke RDP-nya. Oke, okay, kita login, kita create, create aja, create a new A ya. Kan tadinya posisi di sini nih. Ya, kita create aja di sini, lalu kita kasih nama nih. Coba kita kasih nama misalkan run RDP RDP apa ya? run RDP Ah, ini gini deh gini aja deh run rdp ya oke bisa nggak ya kita download download kvar ya kita coba aja nah ini sedang mendownload untuk uh, run rdp ya nanti kita uh, bikin uh, passwordnya teman-teman jadi kita bikin password di sini gitu jadi password yang di encrypt gitu sama aws ya karena kita pri ya teman-teman ya Loan instan ya, jadi di loan instannya. Nah ini uh, your instant success gitu kan. Nah teman-teman get notifikasi secret, billing email AWS. Gitu. Apun, ya. Nah, Kayaknya ini di sini kita buka email enggak ya? Jangan deh nanti emailnya tahuan ya nah baiklah teman-teman kita coba lagi di sini kita coba langsung view ini apa ya lognya coba kita lihat sukses sukses ya coba kita view sedang menginstal ya posisinya sedang menginstal teman-teman kita lihat nanti ini instalasi ya teman-teman sedang menginstal ya e medium scroll ke sini nanti ya nanti aja kita kita tunggu aja ya kita tunggu aja teman-teman ini tulisannya running biasanya ya, sampai tulisan yang ini tuh e, running ya. si sedang e, menginstal kita tunggu aja Ini sedang dalam pemeriksaan. Kita tunggu teman-teman. Apakah ini udah status pemeriksaan sedang diperiksa, teman-teman? Instalasinya udah beres di Amazon. Cukup lumayan. sampai ini uh, nanti running ya biasanya empat jam sih Jadi kita pause aja dulu teman-teman ya uh, uh, nanti kita dipotong aja nih ketika uh, kalau ini lama ya oh, kayak gini file yang kita download tadi teman-teman ini kan kita tarik aja teman-teman ke sini Aduh. oh so, uh, di sini uh, kita masuk ke uh, browser lalu ke download nah di sini kita tambahkan lalu deskripsi sandi sandi nah di sini atas sandinya kita copy ya teman-teman ya uh, seperti itu masih dalam tahap pemeriksaan ya teman-teman ya masih belum aktif tapi saya yakin ini nanti bisa aktif setelah dia lolos pemeriksaan teman-teman ya jadi seperti itu untuk RDP kali ini ya teman-teman jadi ini aktifnya satu tahun ya Kalau ini nanti tulisan pemeriksaan ini menjadi berubah menjadi running, nah itu udah bisa dipakai ya, jadi saya yakin itu udah bisa dipakai. Jadi kalau posisinya dia udah running nanti tulisannya, nah ini uh, udah bisa dipakai dan untuk remote nanti kita tinggal uh, menjalankan ya lalu uh, download, download remote-nya ya teman kalau dia posisinya sudah running tapi kan lama ini ya mungkin saya pause dulu ya videonya jadi nanti dipotong lagi dipotong jadi biar teman-teman ini videonya nggak terlalu lama jadi gitu ya berapa lama biasanya sih 4 jam ya teman-teman 4 jaman jadi dia itu running seperti ini biasanya 4 jam dan nanti videonya kita gabungkan lagi ya teman teman ya setelah ini selesai jadi Sepertinya sekarang di pause dulu karena ini di sini di apa di OBS Nggak ada nih tulisan pause-nya ya yang mana ya <laughs> Oke jadi bingung ya teman-teman ya Kalau mau pause berarti nanti saya edit aja digabung ya teman-teman digabungkan ya Jadi sekarang di stop dulu kita tunggu sampai dia running ya Saya nggak akan ngapain nih di browser ini ya Sampai pemeriksaan ini dia selesai gitu ya teman-teman ya Jadi kita coba reload aja di reload gimana nih hasilnya Atau nah, aja lebih cepat gitu kan Siapa tahu kan Tuh masih dalam tahap pemeriksaan kita Tunggu aja teman-teman ya nah, kalau gak akan lama lah 4 jam biasanya ya Oke kita stop aja dulu teman-teman videonya Oke teman-teman lanjutkan lagi ya kita coba langsung ya ini checklist dulu lalu kita hubungkan dan di sini pemeriksaannya lulus menjalankan dan ini pemeriksaan lulus Kita coba hubungkan dengan mendownload RBT ini Nah kita coba untuk langsung play ini don ini untuk password, kita copy aja. Di sini. ini kayaknya bisa. oke, kita cek. nah ini bisa teman-teman ya. dan ini udah bisa dibikin RDP nya, teman-teman. lalu kita yes, ya nah ini udah jadi teman-teman RDP-nya sekarang udah jadi ya. nah seperti ini teman-teman ini uh, CPU-nya dua ya teman-teman CPU-nya dua CPU ya kita saya kita pakai saya pakai dua uh, CPU dan ininya apa eh uh, RAM-nya 4 giga ya teman-teman ya ini udah jadi nih, tuh Buka lagi ini remember aja nah. ini udah connect dan kita lihat servernya untuk di RDP yang baru biasanya kita membutuhkan chattingan biar internetnya bagus ya server manajemen oke lokal ya kan ya ah seperti ini kita langsung aja untuk install ini ya kita ke Chrome aja teman-teman di sini ke Chrome nah ini kita copy aja copy sini di paste nah. kita tes internetnya dulu teman teman ya kita tes Internetnya dulu, nah, ini udah jadi. Ini sedang instalasi uh, Chrome, ya. Nah, oh, banget, ya, untuk downloadnya. Kita tes speed aja dulu, test speed, dan uh, nanti kita coba ini, ya, teman-teman. Ya. kita tes speed teman-teman speed, coba speednya berapa ya di Amazon? Ini memakai kartu kredit teman-teman ya. Ini memakai kartu kredit. Ya cukup lama juga ya. Saya nunggu ya sampai dia kelar mantap ya teman-teman ya kalau server-server RDP kayak gini oh, mantap-mantap ya dari Google dari Amazon ya rata-rata speednya itu kenceng-kenceng ya teman-teman ya jadi saya punya RDP dengan waktu free dengan waktu yang sangat panjang ya 6 bulan kalau nggak salah kalau yang dua ya kalau yang satu yang satu CPU satu giga ram itu bisa satu tahun kalau ini enam bulan atau tiga bulan ya masa expirednya ya tergantung kita pemakaiannya kalau di sini install VPN sih teman-teman eh, sama aja nanti kita di banet ya sama aja sih kalau yang free, free itu ke rata data rata ya teman-teman nah jadi seperti itu teman-teman ya eh, video tutorial kali ini ya untuk eh, bikin RDP ya udah beres ya teman-teman RDP di ini di Windows di Amazon ya di AWS Amazon ya teman-teman ya begitu aja dari saya teman-teman semoga ini bermanfaat dan ini dapat jadi tambahan ilmu kalau teman-teman punya kartu kredit dan bikin RDP gratis di AWS yang satu tahun nah caranya seperti itu teman-teman ketika dia udah ya verifikasi kartu kredit seperti itu teman-teman semoga ini bermanfaat dan ini sebagai tutorial dan contoh aja ya teman-teman ya Cara bikinnya mudah gitu tinggal pencet-pencet-pencet jadi gitu teman-teman ya. Untung saya nggak lupa juga ya Oke segitu teman-teman semoga ini uh, bisa membantu teman-teman semua ketika teman-teman punya kartu kredit dan Itu diaktifkan di AWS ya Oke teman-teman kita stop dulu videonya ya. uh, kali ini nanti kita lanjut di live streaming yang mau ikut silahkan